Hello guys. Hello guys, Ini. Ini. Iya. Jangan lupa. Subscribe. Sub. Subscribe. Subscribe. Subscribe. Subscribe. apa ya? Number. Six. Six. Enam. Enam. Enam. Coba lagi ba. Nek. Dari sini ke sini ya. Ini, yang titik, -titik ya. di, sini, ya. di sini. ke sini. Eh, eh ke dulu dong. ih. Ke sini. Ini nih, Pega tempak. Di sini. Akan deh. Nah. ini ke bawah 6 ya, lagi yang ini yang ini? Ini. ini ya ini dulu ini mana? Mana? ke bawah sepuluh gini lagi sekarang kita mau coloring apa ini ya jus jus jus apa ya oh, strawberry juice coloring ya strawberry juice warnanya apa merah kopi Aku gambarin ininya, ya. Botolnya, ya. botol Botolnya, aku warnain apa dek? Botolnya deh. tutup Botolnya warna apa? Warna? Warna? Hah? oren oren, Oke. Okay. jadi topinya. Oke. Okay. Hebat eh. Aku tutupnya. Nah. nah Warna? dek. Ih pintar geser lagi deh Gak kena bet apa-apa yang titik-titiknya gak apa-apa Nah, geser deh Titiknya gak jadi nah, de. Titik jual Lu gak? Tapi yang keluar garis ya Geser mm -hmm. deh, yang putihnya diwarnai lagi deh Pelan-pelan dong Putihnya nangis Hehehehehehehehehe ya. Nah ini tuh, pelan dong Putih. Daunnya, daunnya warna apa? Mana yo yoyo, green dong. Kalau daun, green ini tumbuh. Ini tuh iya. nanti white nya kasih yang enggak ada baju. Oh iya, ini ya green ya. Mm. geser di sini. iya, ini ini ini ini ini deket ini green ini ya ini dekat dekat ini ini ini kenalin daun pegangnya kayak manula kayak nah enggak bisa gitu oh iya bisa gitu kan yang rapi ya jujur dekat green-nya oke udah dapat green ya dekat banget udah enggak dekat tapi masih jadi dekat banget udah yang strawberry ya. belum ini dekat lagi yang dekat green belum Mami ini sedikit lagi Teh botolnya warna red Oh teh botol botol sayang Jangan warna red lagi atau warna pink aja Pink? Kan pink buat girl Kan strawberry juice Strawberry juice Kan pink buat girl Iya apa apa. Artinya kan buat Miss Ingrid Miss Ingrid kan girl dia juga nain body single. Iya, dia juga Mami juga. Ini, itu paling pendek, paling paling padat. <coughs> ini sama, ini sama. Sama. Teh botolnya, Buka botolnya teh botol saya. Dibuka kayak dulu Oh gitu. Beda ini botolnya apa? Beda botolnya. Ini ini pinya. Kamu itu kan speedol dek. Ya? Tidak. Yaudah nggak apa-apa ya. Nanti bensin ya? lagi ya. Okay. Nanti bensin lagi. Tidak. Ya. Bisa, Bisa beda, dong tuh. Ini. Bisa dong jangan disitu terus pindah pindah. Bisa ke sana pelan pelan. Ini bau tuh. kasihan Pelan pelan. Kagaklah kok jadi gitu bisa kaki jangan dua dong kameran nah tuh pokoknya koin ini mau pulang nggak apa-apa ambil kucing kecil nggak boleh kucing nanti ini ya ini warna pink iya warna pink boleh eh mamil ini aja Mami yang kecil, jadi beresin ini ya. Bagas pelayan peri. Bukan ini nih, belum nih tuh. Guys, okay. guysnya kecil nggak bisa. Ya, ini ya bisa. Ntar eh, udah ya? Da. Belum. Udah belum. Udah Udah, terus ininya nih, mau diwarnain apa ya, beda lagi ya Yellow mau yellow ya boleh, kalau Mami yellow Lalu oh, Dede apa? mama mau, udah Belum ini nih, ini bawahnya Yang Mami ada tulisan, nami. strawberry juice Mami aja ya iya iya iya Dede atuh kan, Mami tadi udah bantuin Jangan situ pegang pegangnya di bawah Nah, go Tunggu dulu, duduknya lain lah gini loh dia pegang ini, deh. nah, nah gitu dia pegang ini, ini, eh pinter itu ya betul, ini aku ini ya warna krem ya, nggak bisa warna kayak kain... oh nggak bisa, ngekoyakan, ngekoyakan, e, eh et aja et, mau, kayak dulu boy bisa, jujur di sini. Red yellow ya. Red sama yellow jadinya apa? Red sama yellow jadinya kucing. Jadinya red yellow. Oh jadinya red yellow gitu. Ii eh, keren nih, bisa nih. Yang belah sana belum tadi yang yellow nya, yang belah sana tuh masih ada putih-putih ya tuh. Itu udah. Iya sama kayak mami. Oh, gini nih I, Iya, betul. Kayak gitu, betul. Sama kayak ini. Ininya temenan tuh. Nah. Ya, liatin Jempol sama tunjuknya temenan kan? Pintar betul gitu, deh Hebat, eh. Ini yang ya sini dikit lagi. Ayo finish. Finish. Si tau dong. Yes, singa you love. Udah beres. Next. Kita mau coloring paper and gluing. Warna blue ayah, warna blue ayah tuh, Bu. Oke, ini, ini harus disobek-sobek dulu. Kecil-kecil, lemennya ini mana ya? Itu dengan kunci mobil. Itu oh dengan... iya betul. Kita harus disobek sampai small gitu. Gak boleh gede-gede disobekin sampai small tuh, ya so kebakin dulu nanti dilemnya barengan biar ada temennya jangan itu kan kebakin dulu simpen sini kecil iya betul jangan dilem lu belum ada temennya gatil ininya gede kertasnya yang banyak dong gede ini mah tuh segede ini boleh boleh boleh kecil ya, tapi kayak kecil iya boleh boleh ini kecil juga iya boleh Kecil jangan kecil-kecil banget dong, udah susah Kecil-kecil Jangan, jangan kecil-kecil banget, rada gede sedikit gak apa-apa Nah, Lih. aku dari sini ya oh, Tuh, iyo. kayak gini tuh Iya, hebat eh Wadahnya langsung ke sini nih Langsung oh gitu. ke sini, sini, sini, oh, sini, gitu. sini Boleh, boleh, boleh Kita tearing the paper first, oke okay? Okay. udah segede gini nanti kecil-kecilin lagi nah hebat mami paling banyak-banyak iya kan aku bantuin gitu ya, kan dia jujur capek. nggak capek gak apa-apalah capek sedikit ya iya jujur sehat ya oh gitu iya tungguin iya. ya Gitu. jangan lupa sub, skype, apa? lupa sub, skype, itu ditarik-tarik. tarik-tarik, mau siapa? ada dek. bisa ditarik juga. udah udah cukup kayaknya dek. dah, dah udah cukup ya kita da. lem ini. Da. ini yang buka. ya kamu buka. ini buka. eh buka lemnya Bukan, ini ya di lem nanti tinggal nempel kartu saja semua Iya, semua-semuanya ya, semua, Di sini Boleh Mana lagi ya? nih? Jadi kurang banyak nah. lagi Inter. Lagi? Pinter, lagi? kayaknya lagi sama di sini juju. boleh boleh boleh dekat oh dekat mami mami dekat juju deh. dekat, juju. dekat juju. mami dekat juju lagi nanti mami mukai jadi Jojo mukanya jadi jojo nggak uh -uh. apa apa jojo yang mukanya kayak mami ya iya iya jangan di sini teman di sini nih, yang kosong lagi nah, lagi nonton siapa ini ya oh lagi nonton ya. di sini yang kosong lagi di duduk dudukin di mau tambah dulu lemnya Big and small, big and small, big big big small small small small, big and small, big and small, big big big, big small, small, small. Dah sekarang badannya ya. Mm. Mana yang mau dilamin ini? Mm. barang yuk, yuk tempelin yuk, pas karena baju ya. Oh, biji di cair gini-gini. Oh, bisa, bisa Banyak banget langsung. Bintar, eh. Mang biji banyak banget capek Ini kurang di sini. Kurang, Di ya. sini. Oke. Hmm. tangan. Enggak apa, -apa gak jatuh. Yang kena tangan. Ini enggak kena tangan, Ini yang itu. Tujuh yang di sini satu nggak penuh tuh ini ayo Kita ini oh gitu minum kacung papi lihat ya, kacung tumpah oh iya tadi tumpah papi Aning minumnya ya papi udah selesai belum ini udah udah selesai eh -e. masih nggak udah selesai udah selesai jadi udah selesai sekolahnya eh -e. See you goodbye. Goodbye. Akan leter mukanya. Bye. Bye. Bye. See you tomorrow. Tomorrow. Jangan lupa subscribe. Bye. Bye.